cik cik cik cik welcome to tong spin Lur. kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bermain get of Olympus sekaligus berbagi pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini slot gacor hari ini, slot hari ini speed slot hari ini pola slot hari ini kita akan mencoba memantai memantai Olympus ya seluruh dengan modal 115.000 saja kita enaknya mau di kita coba manual dulu di bet 1200 ya seluruh oh, Ayo. Iya. aduh dulu sebentar kita coba lima kali kita langsung naik bet ke 2400 double jack aktif kita coba quick 20 kali yang bertanya kita main di mana kita main di atp 8000 bosku situs slot gacob tersold santai roja ke dunia akhirat di sini WD berapapun dibayar lunas bosku jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya seluruh karena cuma di RTP 8000 rtp gamenya live real tuh permenit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi buat kalian semua selalu utamakan cek RTP game sebelum bermain dan cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui RTP game permenit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi jangan ragu jangan bimbang langsung cocok-cocok manja saja di RTP 8000 pastinya ya Yes, sur langsung gas kena aja untuk linknya saya selamatkan di komen ya guys. toh aduh, toh aduh belum konek juga ya slor. jadi back to the game ya slor, jadi jangan lupa jangan ragu jangan bimbang banyak cuma di rtp8000 pastinya back to the game ya slor ya kita masih di 20 week belum habis belum ada tanda-tanda naik saldo cuma saldo masih awet sih. Tadi kita ya, bawa murah 115.000an Yes, kasih manis kasih yang gurih-gurih kasih yang mantap-mantap guys mantap, aduh kenapa konek dulu hmm. kita coba manual dulu double check gak usah aktif dulu kita coba manual cari pola-polanya kita coba rombak-rombak acak-acak dulu putaran-putarannya ya seluruh ya hmm, bentar Dua kali tiga kali hmm. yes yes, yes. Nah, kita langsung coba double ceng lagi kita coba turbo 30 kali ya seluruh kita ya. akan mencoba pola shot gacor hari ini ini kita tak ini pola dari salah satu viewer juga yang kemarin sempat komen jadi buat kalian semua jika kalian mempunyai pola pola gacor bisa langsung bagikan di kolom komentar saja biar saya coba apakah itu worth it atau enggak oh ya untuk polanya tadi tiga manual terus 30 turbo eh 30 quick terus 3 manual lagi jadi pas di manual itu double change gak usah aktif terus 30 turbo gitu polanya kayak gitu katanya tapi kita coba-coba aja semoga kita juga dapat profit-profit mantap dengan pola-pola tersebut ya ya ayo gasah-gasah dong jangan ragus saldo sudah mulai menipis, semoga epic comeback keluar dengan manis ya slur. ya kuning dulu boleh, biru, wah kuning asik nih, dua lagi itu kuning nggak mau turun kah hijau hmm. dulu dua turun boleh, aduh nanggung, nanggung nggak petau slur, so asik nih, asik, gak asik ya. guys, kasih yang kuri-kuri kasih yang mantap-mantap yuk, kasih dong, kasih dong, waduh, lumayan ya seluruh kita dapat free di bet 2500 sama ga ada isi langsung gas gas gas kena aja. terus kasih paham yang guri-guri hmm, hijau konek boleh kuning nusul atau biru Aduh maghbar bilas-bilas kencang lumayan tambah empat ya Sur bisa masih banyak yuk terus yang mantap yuk atas kuning kasih petir mantap main-main-main tambah walaupun kaldu-kaldu ya Sur terus cincin saya makhluk tadi sana tapi lumayan sih lumayan-lumayan dalam beluta 9 ya seluruh masih sisa 10 frispin lagi yuk kasih paham kasih yang gurih-gurih kasih yang mantap-mantap terus. -mantap, aduh aduh enggak mau konek lagi kah masih sisa 8 kuning kurang satu anjir merah kurang satu juga ternyata hijau connect yuk atas gelas kasih petir lagi aduh enggak mau lumayannya Zotamul udah sebelas makasih sih salima kali lagi Aduh belum ada yang konek lagi kah <tuh> belum ada yang mau Aduh lumayan seluruh yuk ijonya sekalian boleh hijau boleh ungu dua lagi itu nusul dong Aduh lumayan 1 seluruh mainnya struktur di 35.000 ah, 35 lumayanlah Ayo set Aduh, kuning enak atau biru nih Oh biru dulu ternyata kuning turun dengan manisnya mantap seluruh ini harusnya petanya banyak nih Nah kan yuk gedangnya sekalian mantap seluruh ribu lagi dong lagi dong uh, birunya dong dua lagi turun anjir nggak mau lumayannya jumlah 34.000 kali 18 600an seluruh lumayan, lumayan lumayan profit ini kita tadi gua ratusan udah lumayan naik ini di 600 700 ribuan lah, belum menjual ini ayah yang yang ratus ribuan tujuh 700-an Ayo lagi dong petirin mantap pecah nih Ini gelasnya pecah fix ini mantap dong kuning hijau Oh cincin peta ikut dong cincin ikut dong mantap ungunya dong ungunya kuning hmm. dong dua lagi atau hijau manggung nanggung anjir tapi ya seluruh hmm. 300-an seluruh pemodal seratus udah udah profit satu juta lebih ini ini, ini mah kalau kalau kita langsung auto kabur nggak ya kabur gak ya udah profit nih karena kita pemain recep pemain modal kecil pemain pemburu profit jadi selalu utamakan WD seluruh selalu utamakan profit ya seluruh ya ya modal 100 ribu naik satu juta udah profit 100% lebih jadi buat kalian semua bisa langsung gaskan WD saja ya yuklah terus kasih yang banyak ini hmm, saya nggak pecah lagi anjir tapi lumayan lah ya teman-teman tipis aduh gurih Lur satu juta Lur Aduh kita kelarin spin ini ya kita coba lihat kalau emang masih ada tanda-tanda mau ngasih lagi kita lanjutkan hmm, kita coba manual lagi ya tiga kali inget tiga kali double ceng matiin dulu tiga kali manual terus boleh seng aktif kita coba turun. Uh, quick dua 20 kali ya. Yuk, merahnya dong. Merahnya dong. Mantap nih. Yuk, hijau dong, hijau ikut dong. Hmm, aduh, atas gelas apa ya. Anjir, malah mahkota. Merah hijau. Nih, hmm, pecahnya mantap. Sayang sakingnya ada satu. Sayang saking tersedih. Anjir, enggak. Hmm, mahkota turun dong dua lagi itu. Ah, tuh kurang satu. Hmm. Dudududu, dilihat-lihat kalau saldo kita turun lebih dari satu juta kita langsung auto kabur saja ya, so, target kita itu WD, utamakan profit utamakan WD. Jadi kalau saldonya turun dari satu juta kita langsung auto kabur saja tapi kayaknya enggak sih kita kelarin spin ini kita langsung auto kabur saja mumpung profit Rp1.100.000 Yesus jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di DRT 8000 pasti. dan buat teman-teman semua kalau punya pola-pola gacor bisa dibantu komen-komen di bawah biar saya coba pola-pola dari anda apakah berhasil atau tidak kita buktikan sama-sama pola-polanya -sama apakah gacor atau tidak dan untuk yang ini, terima kasih. Polanya cukup worth it. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye bye.